dalam 5 hari perilisan dan masih menduduki satu trending untuk music Alhamdulillah selalu bersyukur atas pencapaian yang luar biasa untuk single bunda Lesti. Lanjut otw ke 9 juta viewer semangat untuk warga kunoha Buktikan bahwa kita semakin kompak, semakin solid untuk mendukung karya-karya idola kita ini masya Allah banget, alhamdulillah semangat terus untuk kita semuanya, pantang menyerah, optimis dan yakin untuk selalu bisa mensupport yang terbaik dan mudah-mudahan trending lagu insan biasa ini tetap bertahan semangat untuk kita semuanya. Kemudian juga bersama selanjutnya, ini ada momen cidukan semalam ada Tiuku Wisnu kalau sudah bergabung dengan Rizky Bilar emang pocak banget nih persahabatnya mereka berdua ini mood bapak-bapak nih persahabat ya aduh Masya Allah semalam Alhamdulillah disuguhkan asupan vitamin yang sangat bahagia dengan hadirnya Leslar tentunya di lapangan sepak bola Bermain bareng tim marwah, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan konsisten untuk selalu bergabung dengan tim marwah selain olahraga kesehatan yang didapat oleh Papa Bi. Ilmu pengetahuan tentang agama pun didapat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, bahagia, silaturahmi tetap terjaga, dan terjalin dengan baik. Kemudian juga selanjutnya, persahabat, di story-nya Papa Bini baru saja menginformasikan Halo semuanya, saya bareng tim kita bisa.com lagi buka galang dana buat bagi-bagi kebaikan di bulan Ramadan Buat teman-teman yang mau bersedekah, bisa langsung klik link di sini ya Tuh, sedekah Ramadhan, persahabat ya, Papa Bilar membuka penggalangan dana bersama kita bisa.com Yuk, yang ingin bersedekah di bulan Ramadhan Silahkan langsung klik aja linknya di story-nya Papa Bing Mudah-mudahan rezeki kita lancar Kita selalu diberikan kesehatan Saling bisa membantu Sesama Amin Kemudian juga informasi selanjutnya kita simak Bantuan kalian itu akan disalurkan dalam bentuk Alat ibadah Tentunya Dan lain sebagainya Al-Quran Terus berbagai kebutuhan Ramadan untuk anak-anak Yatim dan tentunya santri serta duafa Itu bantuan yang kalian akan diberikan Persahabat ya Disalurkan dalam bentuk yang sudah disebutkan tadi Persahabat ya Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan rezeki kita lancar Ini informasi langsung dari Bapak Bilar Kita simak juga nih persahabat ya Untuk berikutnya di postingan Bunda Lesti Bunda Lesti semalam memposting foto berdua nih bareng Bapak B. Ini saat Les Leslar, tentunya naik motor, bersahabat ya, Masya Allah. Melihat gini aja sudah happy banget, sudah sangat bahagia. Apalagi begitu banyak dukungan dan support dari orang-orang baik, di antaranya para dari Mbak Sandy Permasari, ada juga persahabat ya, komentar yang diberikan dari akun Instagram. Vega Darwanti123 di persahabat ya, Vega juga ternyata ikut berkomentar hmm, sosmed, eh sosweet katanya tuh, aduh Masya Allah sosuit banget, memang idola kesayangan kita selalu bikin baper semua orang, ada juga tanggapan dari Ari Kentung, persahabat Rukun, katanya itu, Alhamdulillah mudah-mudahan Rukun, rumah tangga leslar, bahagia, sakinah mawadah dan warahmah. amin, doakan yang terbaik persahabat untuk Lesti